menemani santai siang kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi terbaru dan kabar baik pastinya dari idola kesayangan kita untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini persahabat ya, ada ungan spesial dari Rajasi, kita lihat aja dan disimak buka puasa sama menu apa ya hari ini coba komen di kolom komentar tuh ada pertanyaan persahabat ya dari Rajasi, buka puasa sama menu apa ya hari ini? Coba komen di kolom komentar Gimana puasa hari ini lancar? Berbuka pakai apa hari ini? Bingung Nah, pas banget, order Rajasi aja Karena banyak banget pilihan menu dan promo di Rajasi Yang bikin kamu ketagihan Yuk, langsung aja pilih menu berbuka mu hari ini Bareng Rajasi Komen di bawah ya, bukan kalian hari ini apa aja guys Katanya tuh Bukaan kalian apa aja nih? Celakanya langsung order aja sih ya, karena banyak sekali pilihan menu dan pastinya makanannya pasti dijamin mantul. Wow, masya Allah banget ya, doakan yang terbaik nih buat usaha. apa bilar, semoga lancar dan selalu diberikan kesuksesan. Amin. Berikutnya persahabat ada info resmi dari Indosiar Karena ini info yang bikin bahagia warga Konoha Alhamdulillah persahabat malam hari ini bakal ada Bunda Lesti Di acara festival Ramadan 2022 di Indosiar Kita simak info langsung dari Indosiar Untuk host persahabat kita lihat ada A.A. Irfan, ada Abi Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Ansu, Jirayud, Lesti D.A. Nasar Parto, dan Ustaz Salmet. Tuh. Lesti D.A. masuk dari bagian pengisi acara di acara festival Ramadan malam hari ini. Pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lupa persahabat ini info resmi langsung dari Indosiar. Coba kita simak di kalimat caption yang dituliskan. Malam ini kita akan seru-seruan bareng para juri Soeima, King Dasar, Partopatria, Ustaz Solmed, serta para host Irfan Hakim, Abi Ramzi, Gilang Lesti Kejora, Ruben Ansu, dan jirayut DEA 4 official di Festival Ramadan. Nantikan penampilan Kasidah hingga keseruan para host hari ini. Jangan lupa persahabat, ada bundanya Abang Elk. Akan tampil memberikan kejutan dan pastinya memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya Dan pasti banyak sekali respon yang diberikan Dari para sahabat kita lihat nih di kolom komentar Ada tanggapan dari Leslie Bilar underscore Leslar Mengatakan, kalau ada Bunda Elma gas ke jam berapa aja? Hayu katanya tuh, ini semangat banget ya Terbukti nih bahwa dukungan dan support yang diberikan dari fans sejati Memang luar biasa Mudah-mudahan tetap kompak ya Dan tetap solid untuk selalu mendukung yang terbaik nih Buat idola kesayangan Dan selanjutnya juga persahabat Bang Mimin akan mengingatkan kembali Jangan lupa hari ini bakal ada Vitamin bahagia di channel youtube Leslar Entertainment Karena dapur bunda Lesti akan tayang hari ini Jam 5 sore Itu spesial ya untuk warga Konoha Khususnya emak-emak nih ini ada kejutan dari Bunda Lesti, karena Lesti Kejora akan memberikan tips memasak buat berbuka puasa. Wah, wow, masya Allah banget ya! Jangan sampai ketinggalan untuk saksikan vitamin bahagia kejutan dari channel YouTube Leslar Entertainment. Berikutnya juga, para sahabat ada kabar baik dari Leslar Metaverse. Kita simak di unggahan Leslar Metaverse, kita tentunya. Simak dulu di kalimat caption yang dituliskan. Hai Larian, kabar baik untuk Leslarian. Kini hadir sebuah program referral khusus untuk para Leslarian sejati. Yuk, ajak teman kamu untuk beli dan hold token dolar Leslar dan menangkan bonus menarik dari Leslar Metaverse. Ads tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya. Leslarian jangan lewatkan kesempatannya dan mulai dapatkan bonusnya. Leslar Reveller Program bersahabat ya ini ada kabar baik nih dari Leslar Metaverse Komunitas adalah hal terpenting yang ada dalam ekosistem Leslar Metaverse Kelangsungan proyek ini sangat ditentukan oleh kekuatan komunitas di dalamnya Dan tanpa komunitas, kami tidak mungkin mencapai titik ini Leslar Metaverse ingin terus bertumbuh secara masif Oleh karena itu, kami menciptakan Leslar Referral Program Sebagai bentuk apresiasi kepada para holder dolar Leslar Anda dapat bergabung dengan mengikuti beberapa langkah berikut Kita simak persahabat Langkah-langkahnya, yang pertama daftar melalui link berikut, tuh, linknya ada di akun Instagram Leslar Metaverse, dan yang kedua memperkenalkan Leslar Metaverse ke komunitas Anda. Yang ketiga dapatkan komisi hingga satu persen dari total transaksi dolar Leslar yang berasal dari new holder yang Anda referensikan. Yang keempat, komisi dibayarkan setiap seminggu sekali. Peraturan Lesler Revela program, yang pertama perhitungan komisi didapatkan dari total transaksi jual beli new holder yang direferensikan. Yang kedua, new holder harus mengirimkan sejumlah dolar Lesler kepada orang yang memberikan referensi untuk proses verifikasi wallet dengan batas pengiriman maksimal satu hari sejak. From pendaftaran dikirimkan Tuh ada langkah-langkah Dan peraturan dari Leslar Referral Program Persahabat ya Sama-sama kita doakan dan support ya Mudah-mudahan Leslar Metaverse terus berkembang Dan tentunya bisa mendunia Amin Masih menunggu kejutan lain Dan kabar baik selanjutnya di siang hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Terus biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat Selanjutnya